Oke teman-teman akhirnya gua upload juga. Jadi ini adalah model sejuta umat. Apa sih model sejuta umat? Karena model ini dipakai semua orang. Semua kalangan, SD, SMP, SMA, kuliah, kantoran, bapak-bapak, ya ibu-ibu enggak sih? Enggak, enggak. Oke, oke. Nama potongannya adalah side part atau belah samping. Kalian boleh coba potong ini kalau kalian tidak mau yang macam-macam. Mantap.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 Oh Oh Oh Oh Oh